Saat ini Ku benci untuk mencinta Mencintaimu Oh betapa ku saat ini Cinta untuk membenci membencimu. mu Aku tak tahu apa yang terjadi Kau Yang ku tahu Pasti Ku benci Untuk Mencintaimu Oh Betapa ku Saat ini Ku inta untuk membenci, membu Ku benci untuk mencintaimu 在目的 Berdiri, kecil bersih belum ternoda pikirku pun Takkan jadi Deritanya Tangan halus Dan suci Telah mengangkat Tubuh ini Jiwa raga Dan seluruh Walau sekejap memandang Ku buktikan kepadamu Aku memiliki rasa Cinta yang ku pendam Tak sempat aku nyatakan Karena kau telah memilih Menutup pintu hatimu Izin aku membuktikan inilah kesungguhan rasa izinkan aku men I see. Kejar memandang, ku buktikan kepadamu. Aku memiliki rasa cinta yang ku tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Ijinkan. Aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa izinkan aku.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 aku membuktikan inilah kesungguhan rasa izinkan aku menyayangimu sayangku oh, oh, oh, oh. dengan